Akankah GBP/USD kembali tertekan, Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Perhatikan. Jika pergerakan GBPUS ditertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,38404 sampai 1,38627, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBPUS dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.37786. Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.38627 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.38998. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212